Surat Al-Kawusar ayat 3 Inna syani huwal abtar Inna syani huwal abtar Inna sesungguhnya syani'aka Orang yang membencimu huwa dia al-abtar yang terputus dari rahmat Allah Innashani akahul abtar